Hei, kau maksudnya apa? Ya, sekarang kau suruh masyarakat menghadang kita sekarang? Saya tidak benar larang masyarakat benar. Ah, apa? Oh, sampai kita anggota kita? Saya tadi, kita kan ditintil tadi. Maksudnya saya bilang tadi, ada ada yang masih kasih, kondar. apa saya harus lapor kamu? Maksudnya, aku tahu koordinasi. Apa saya harus lapor kamu, kita masuk sini ke sini? Ya? Maksudnya, kita koordinasi yang baik. Ini operasi saya harus lapor kamu? Hah? mobil mobil bukan mobil mobil begitu. angkatnya di sana bukan, diting, diting, diting, diting. Abil, sudah sudah usaha bahasa di depan masyarakat oleh kita bicara, bagaimana tugas polisi itu merasakan masyarakat kita yang nah, nah, kita tadi kita, kita bukan kurnas sama kamu kita menyurati dan kamu kita menyurati kamu apa kita koerasi sama ya, kamu? itu, ya, tidak waktunya, kita kamu. Yang, kan? yang, kepada kamu. ya, kita laporkan, ya. Eh, Kapusik, bahasanya, ya. Berang, tidak, ya. tidak tidak tidak tidak laporkan kepada sampai kepada mereka di lapangan bahwa kita sementara operasi. eh video, video, video. Di video Di baik kawan, video ini viral dan terjadi banyak pro kontra terkait video ini ya di di media sosial dengan melihat video ini banyak sekali yang mendukung TNI kemudian menghujat polisi itu kelompok pertama kelompok dua tidak sedikit juga yang memuji polisi dan ada yang menghujat tentara. Ini kelompok kedua. Jadi ada dua kelompok. Satu mem memuji tentara, kemudian menghujat polisi. Satu lagi kelompok yang menghujat tni memuji polisi. Nah. Di sini saya berbicara kepada sahabat bahwa ya sebelum kita bahas kita eh, masalah video dulu. Kalau kita dengarkan tadi oh, di dalam video bahwa ada operasi ya yang dilakukan oleh aparat Polri, aparat kepolisian. Kemudian dalam cerita itu bahwa dari aparat Polri sudah koordinasi dengan Dandim. Kemudian ternyata di lapangan terjadi salah paham. Nah, ada beberapa hal yang bisa terjadi mengakibatkan kesalahpahaman. Ya, yang pertama mungkin si anggota, apa, anggota TNI yang di bawah Biasa belum mendapat informasi dari komando atasnya itu Dandi bahwa akan ada operasi di wilayah sana. Ya. Karena saya punya keyakinan kalau akan ada operasi besar-besaran terkait ini terkait hal-hal kata jadi masalah tromol ke apa ini pasti semua instansi terkait ini pasti ada komunikasi di tingkat level atas nah seharusnya operasi oh, tingkat level tingkat atas ini harus sampai ke bawah sehingga Mbak Binsa mungkin tidak kaget nah ini yang pertama yang kedua Apakah saat akan ada operasi dari tiap polri ini belum ada mungkin pemberitahuan di kalangan bawah komunikasi. Nah, karena biasanya kalau ada operasi seperti ini yang saya tahu, biasanya itu di e, aparat telekom di wilayah di tingkat bawah biasanya ada komunikasi tentang dari intelnya dari mana bahwa mungkin komunikasi bahwa di sini akan ada operasi. Nah, itu juga bisa dilakukan agar ya komunikasi level tingkat atas dengan komunikasi level bawahan itu bisa konek. Nah, karena ini dibesar besarkan oleh, oleh oleh netizen, saya katakan kepada sahabat netizen ya eh, yang orang Indonesia bahwa di sini tidak ada yang luar biasa kejadian ini, Yang di sini adanya kesalahpahaman seperti itu, ya. Dan saya lihat sikap seorang prajurit tetap mengambil komandan kepada oh, perwira yang ada di Polri, ya apalagi tadi dari brimob, tetap mengambil komandan. Itu etika dan dilakukan. Nah, yang dari brimob itu tadi seorang perwira kepada bahwa itu biasa karena ini sama-sama di Sultan itu biasa, Jadi jangan sampai dengan adanya setiap kejadian-kejadian seperti ini, ya kita rakyat Indonesia ini berliat untuk mau mem mem membutuhkan TNI maupun mem Polri jangan tidak boleh. TNI dan Polri yang masih aktif, ini adalah kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Harus kalau bisa itu kita datang itu ah, harus. Buat mereka sulit Kalau bisa kita paksa Telepon itu sonik kita paksa Jangan malah, ini di bumbu Yang saya bilang tadi Ya, ada yang memuji tentara menjelekkan polisi Ada yang memuji polisi, menjelekkan tentara Nah, ini tidak baik Ini tidak baik Jadi, kalau saya melihat dari video ini adalah Terjadinya Kesalahpahaman ada Kesalahpahaman Ya, karena saya yakin kalau Pak Binsa anggota TNI, kalau sudah uh, ada informasi dari komando atasnya, seperti dari di bawah di situ akan ada operasi, pasti tidak akan salah paham. Ya, pasti tidak akan salah paham. Ya, ya kalau yang saya dengar-dengar ini operasi masalah tromol ya, apalagi apa tromol itu penggilingan tambang, apa kayak itu ya, tromol itu. Ya, jadi itulah sama Indonesia aja lah. Di, Dipanas-panasi lagi Ya jangan Tidak baik Ya kalau ada Apa Ya TNI Mungkin ada ribut Ya kita hadir untuk Memkritik mereka Agar mereka tidak ribut Dan kita paksa untuk solid Tidak boleh Kita malah datang memperburuk Suasana apalagi di media-media sosial Tidak perlu Kenapa bagaimana sepanya NKRI ini berdiri dan sepanya NKRI ini ada yang namanya tentara, yang namanya polisi, pasti selalu ada Pasti Jadi tidak perlu di panas lagi Ya semoga ke depan Ya ini tadi tidak adalah yang kejadian aneh-aneh saya lihat tadi tidak ada Saya dulu waktu masih aktif juga terkadang, ya waktu saya masih aktif berwira, ya dengan dua ada oleh senior yang dari Apto, yang dari polisi manggilnya kamerai, gini, siap pak nah, tadi juga anggota itu sebenarnya tidak paham manggil siap kemana, siap kemana tetap, mungkin karena anggota ini kaget atau mungkin belum ada pemberitahuan jadi tingkat koordinasi itu adalah tingkat level pimpinan ya, kayak kapolres koordinasi dengan danding, ya cuma terkadang mungkin lambat ya, sampai ke Sukar bawah oh, untuk mengetahui itu, bisa nyawa ya. Dari tetap sulit, rakyat senang dan tersenyum. Merdeka, NKRI akan mati.